dalam suasana masih lebaran ya teman-teman Sebelumnya saya mengucapkan Minal aidin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Di pagi hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah Saya akan melaksanakan sholat Idul Fitri Di Masjid Agung Darussolihin ya teman-teman Kemudian Saya selesai sholat Idul Fitri yang ke-1444 Hijriah saya akan berpergian untuk berkunjung bersilaturahmi ya ke rumah-rumah saudara-saudari kami ya teman-teman ayo ikuti terus sampai hari lebaran ketiga sebelum kita mulai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 Nanti kita ketemu lagi dadah Nah ini saya sudah sampai di masjid Agung Darussaleen Ketika saya pergi saya sampai Ini orangnya udah ramai Itu di parkiran penuh ya teman-teman Ayo kita masuk ya teman-teman Oke teman-teman kita masuk Kita masuk dari sini aja ya teman-teman nah ini pintu pertama ya kita sudah nah ini sudah penuh ya teman-teman nah ini sudah penuh ya nah ini sudah penuh saya mau cari sab dulu ya teman-teman ini sudah ramai sudah ramai banget ya nah, ini kita masuk ya teman-teman Nah, nah ini di warisan depan itu ada cowok ya, ada kursi nah ini di sebelah sini panas ya teman-teman gak ada kimur sanginnya 19. Oke kita lanjut lagi ya teman-teman nah ini saya dan jamaah jamaah yang lain sudah selesai melaksanakan sholat idul fitri tahun 1444 hijriah ya teman-teman ya, sekarang para khatib sedang mengatakan siar ya teman-teman atau ceramah ya teman-teman luar -teman. biasa فرحه ketika di pondok dan kebahagiaan yang sangat luar biasa lagi adalah merupakan kebahagiaan yang hakiki yaitu ketika kita indah di pondok rabbi kita sedang mandum kelap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itulah sedru kegembiraan yang sangat luar biasa oleh sebabnya jamaah yang hadir di Allah Subhanahu wa taala di Idul Fitri merupakan kegembiraan yang luar biasa bagi ketanyo mantu yang berbira, karena kita telah menyelesaikan satu tugas yang sangat luar biasa. Tugas yang sangat mulia. Yaitu jemaah yang malum, melakukan siap berpuasa Ramadan. sempurna kita lakukan Nah ini ceramahan dari khatib ya teman-teman. Oleh Allah Subhanahu wa Mohon maaf. Ya, tidak nampak. Berbira, kan? Khatib melihatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala makanya di surah Allah ayat 185 Allah subhanahu wa ta'ala menatakan walitu kubilu al-adjata walitu kubilu ala ala ma'adadum wal'allakum tasyukur sempurnakanlah bilangan katuk lepuh sebagaimana yang telah ditutupkan walitu kubilu dengan yang gelakai Allah untuk bertakbir untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala takbir yang ditanya memandangkan merupakan kegembiraan bukti rasa syukur kita nyawa mandum jemaah sekalian ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah takbir itu kita lakukan? ala mahadadu karena kita nyawa mandung jawa'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah menunaikan, telah menunaikan kewajiban kita 30 hari puasa Allah. Oh, itu merupakan tugas besar yang kita dilakukan dan nah, itu semua waktu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jawa'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala takbir yang ditanyo ucapkan dari berklam sepanjang jalan yang na, di kota ini, di kampung-kampung itu merupakan ekspresi kegembiraan ditanyo mandung jamaah asgarian dan juga hampir itu merupakan komitmen rasa istiqomah benar mandung jamaah kepada Allah wa taala Itulah istiqomah yang harus kita lakukan di jamaah sekalian kita telah melakukan puasa baca Allah yang ampun dosa, Shokin dan Shaiman. Bagaimana hadis yang telah bacakan di awal? Orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kufialah umma, dapat jamaah sadiq. Orang yang berpuasa, orang yang mendirikan salat tarawih dengan penuh keimanan dan ketakwaan, kufialah umma, dapat jamaah sadiq. Orang yang sudah menyelesaikan puasa Ramadan, kata Rasulullah di hari raya Idul Fitri ini, Pakai bayi yang baru dilahirkan di Putih, bersih, tanpa kotoran sedikit pun. Komitmen bertanya dengan takdirnya adalah terjaga kesuciannya kaum mak dan kaum ayah. Kita sudah suci, bersih. idul Fitri, sebagaimana Imam Ibn abbas mengatakan, idul Fitri artinya putih, bersih, tanpa sedikit pun. Kotoran yang ada melekat dalam diri kita. Yang kata meja, maksud susah ini. Jaga kebersihan. Tanyo mandu jantar sedikit. Jaga kesucian yang telah kita raih selama rama-rama. Bekta kutur, bekta kutur, apa yang sudah kita raih dalam bulan suci orang-orang. Karena jamaah sekali sikap istiqomah inilah yang paling susah untuk kita lakukan. Akibat perintah istiqomah itulah yang membuat Rasulullah. Ini semua, rambutnya. Nah, karena sebab jamaah sekali yang tak memandangkan dari kelam sampai berlonyok merupakan bukti ikrar kedamaian jemaah sekalian untuk bisa istiqomah, untuk tetap menjaga ketakwaan untuk menjaga kesucian yang kita nyari dalam hidup dan kehidupan kita jangan sampai sebagaimana yang dibayangkan oleh Allah SWT wa taala dalam Al-Qur'an al, al seperti seorang perempuan yang menenun benang lalu sudah menjadi sebuah baju ataupun kain lalu kain itu dipulai itu kembali kata rahasia kesucian ketakwaan dalam bulan suci bahwa apapun lama dan ke, sudah kita melukui diri kita, sudah kita, sudah kita lakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Inilah jemaah sekalian, pesan, takdir, yang kita yang memandangkan dalam hidup dan kehidupan kita, terutama dalam jemaah sekalian, Idul Fitri. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillah, Hadirin lillah, jemaah Idul Fitri, rahimani, wa rahmatullahi, ada tiga ciri-ciri orang yang bertakwa setelah melaksanakan kuasa Ramadan dan yang mengandung terangkai dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang pertama adalah orang, -orang yang bertakwa kepada Allah SWT wa taala sekalian yang dalam surah Al-Baqarah ini adalah aliflam sholam waw alika nyatakan. yang dilakukan tidak hanya sholat wajib tapi sholat gunafilah, ada sholat-sholat sunnah yang dia lakukan, yang sangat relevan jamaah sekalian. Karena, kita, karena dalam bulan suci Ramadan, tingkap di sepuluh akhir Ramadan, tidak pulang siang dan malam untuk meraih keberkahan di sisi Allah Taala nah ini khatibnya berasal dari Aceh Besar. Beliau bertugas sebagai uh, sebagai Kementerian Agama Aceh Besar ya teman-teman. Nah silakan teman-teman mendengar apa yang bisa diambil dari ceramah khatib tersebut ya teman-teman. Oke dilanjutkan terus ya. Oke jangan lupa disimak terus ya teman-teman. Bukum yang bertakwa sesungguhnya jamaah ya sekalian dengan sholat, ia tidak lagi rajin melakukan kemaksiatan. Hana juga teguh. Hana melakukan kemaksiatan, matanya tertuju kepada hal-hal yang baik, tangannya ringan membantu orang lain, kakinya ringan melangkah ke tempat-tempat yang didoyok oleh Allah semangat anak sholat yang kita lakukan dapat mencegah perbuatan keji dan luka. Jino menyatakan kalau jamaah ya sekalian banyak orang yang sholat. Tapi juga melakukan kemaksiatan. Mungkin ada yang sholat, ada yang salah dengan sholat yang kita lakukan. Dan sholat yang benar jamaah syalian tanpa ahli faksha keluar kota. Untung yang benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sholat dongeng bisa mampu, mencegah dari hal-hal yang tidak dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jamaah sekalian, dalam mitra FIFA tidak mengadu apa masalah faksha. Faksha itu aja keburukan artinya keburukan yang berasal dari syahmat pornografi, pornoat, aksi LGBT, kemudian kata kata kotor, jorok, melakukan hal-hal yang tidak diridui oleh Allah SWT itu kategori fahsyat dan mungkar yaitu bersungguh dari nafsu dan akal yaitu dusta, memfitnah, hoax, membunuh, begal dan hal-hal lain kerjaan-kerjaan maksiat itulah sumber jamaah sekalian kemaksiatan yang kita lakukan di atasnya punya dua hal, dan mungkar ini bisa kita bendung dengan sholat yang kita lakukan jamaah mahasiswa insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua jamaah sekalian orang-orang yang bertakwa adalah gitu. daripada rezeki yang Allah berikan untuknya berbagi hatimu binantas bangkah dalam suci Ramadan kita cungguan sekali untuk berbagi karena Ramadan kata Masya Allah bulan yang meringankan antara kita dengan orang lain syahrujub bulan yang memberi. Nah, Rasulullah itu dengan menahan haus dan lapar, kita ter kita termotivasi untuk membantu jamaah sekalian orang-orang yang lain. Satu ketika jamaah sahliat kepada Allah itu Rasulullah bertanya kepada anaknya Jafar Timah. Jafar ya adakah makanan yang bisa kita makan hari ini? Ya Rasulullah, tidak ada makanan yang bisa kita makan hari ini. Kalau begitu, kita berpuasa, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan, Jafar ya Fatimah, sering-seringlah kita mengetuk pintu surga. Rupanya mengetuk pintu suka itu dengar oleh istri Rasulullah Aisyah Ya Rasulullah, apa yang Rasulullah maksud dengan mengetuk pintu suka Rupanya saya maaf sekalian, ya, ketika kita sering merasa menahan, haus, dan apa Sama dengan artinya kita mengetuk pintu suka Ya kita toh pintu suka kita tinggal Assalamualaikum, masuk kita di dalamnya Setiap ketika istri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, siapakah diantara istri-istri kami nanti kelak yang mendampingimu? Ya Rasulullah, kamu akan berlesi bersamamu tapi kami ini ramai, wahai Rasulullah, siapa yang pertama sekali mendampingimu kelak di surda? Lalu Rasulullah mengatakan, yang panjang tangannya itulah yang pertama sekali akan mendampingmu dalam surda. Bukannya ketika disebut panjang tangan, tertujulah kepada istilah Rasulullah yang pertama, saudak. Saudak ini jalanan sekali, yang orangnya tinggi besar, otomatis tangannya panjang. Yang dimaksudlah istilah Rasulullah, dan yang dimaksud dengan panjang tangan adalah murah. Resid. Saling berbagi, saling melakukan pertolongan di antara satu orang dengan orang yang lain. Rupanya istilah Allah yang sangat dekat dengan orang miskin dan sering berbagi jamaah sekalian adalah Zainab. Meskipun perawakan pendek, tapi Zainab ini sangat dekat dengan orang miskin dan anak yatim. Sehingga ketika jamaah yang beratmati Allah SWT, dia digelar umul masyarakat ibunya orang-orang miskin. Ketika peperangan tabung dikemandangkan oleh Rasulullah di sembilan hijriah, kan Rasulullah mengatakan siapa yang ingin surga, maka bantulah peperangan tabung ini. Akhirnya Umar bin Khattab menyerahkan seluruh hartanya, apa yang tidak umar, Allah dan Rasul-Nya yang tidak, tetangga Abu Bakar, menyerahkan separuh dari hartanya, atau Abu Bakar menyerahkan semuanya, apa yang tidak Abu Bakar, Allah dan Rasul-Nya, Umar menyerahkan separuhnya apa yang tidak, setengah lagi ya Rasulullah. Jadi ketika dipemandangkan untuk melakukan sumbangan, berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu jabatannya, dirasakan Allah SWT, para sahabat Rasulullah, berbunyi-bunyi, berlomba-lomba, Lomba-lomba untuk mencari kebaikan yang Allah berikan dan ascanjang kepada kita semua. Infak ya ibnu Adam, jumfa kali, bertinfaklah wahai ibnu Adam kata Rasulullah. Nsaya Allah akan membalasmu. Ada orang melekat kata Rasulullah, Salawatulalaihiasalam yang senantiasa berdoa kepada orang yang bertinfak. Yang pertama doanya adalah Ya Allah berkahilah dan tambahkanlah rezeki orang yang bertinfak itu. Yang kedua, malaikat sebelah berdoa ya Allah, binasakanlah orang yang tidak mau berhimpang tersebut. Rusakanlah hartanya, binasakanlah diri. Itu jamanan yang remati Allah SWT. Nah, oleh seperti itu, momentum idul fitri ini, kita terus menjaga eksistensi kita. Kita menjaga kebudayaan kita, kesolehan sosial kita. Agar, jamaah ya sekalian ya, orang-orang yang tidak beruntung, dia juga mendapat kebahagiaan dalam hari raya idul fitri ini. Tadi ada masalah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang menajikan itu nabi mabuk, sila jilai, sila bintang, orang yang bertakwa kepada Allah adalah menjadikan Al-Quran dicari sebagai pegangan hidup kita dalam kita melangkah nah ini sudah selesai ceramah dari ya teman teman nah ini sudah selesai sholat idnya ya teman teman nah ini orang beramuran buat keluar ya teman teman صَلَّى اللَّهُ الَّذِينَ وَسَمُوا عَلَيْهِمْ <صفيق> صل الله على محمد صل الله اكبر الله اكبر الله عليه وسلم الله عليه وسلم di <SILENCIO> proses ya salam salaman dengan para lelaki-lelaki ya teman-teman nah itu udah selesai ya teman-teman Ini ada digelar gelar musola ya, yang seperti ini, ya, teman-teman. Kita ambil sendalnya dulu, ya. Aduh, teman-teman, ini silau mataharinya, itu menyengat sekali. Itu, nah, ini kita menuju ke gerbang depan, ya, teman-teman. Ini kendaraan mobil yang keluar ya sedikit demi sedikit ini papan bunganya papan bunganya ini selalu penuh ya ini kita cari papan bunga yang... yang bisa ya nah ini papan bunganya ya ini dari toko galeri keramik ini ada dari toko muslim Wearr Al Farizki Mubarak 2 ya. Nah ini dan ini dari pimpinan dan pengurus Koni Aceh Timur ya. Oke. Nah ini ada dari Letkol ya. Agus Alfauzi SIP MI Pol ya, teman-teman. Nah, ini ada juga dari KCPI ID Bang Aceh ya, teman-teman. Di sini Bang Aceh sama BSI ya, teman-teman. Yang BNI yang Mandiri sudah tidak ada lagi. Sudah di sudah digantikan ke nama BSI ya, teman-teman. Nah, ini ada dari Apotik Anugerah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, apotik Anugerah ini toko apotik yang paling lengkap ya teman-teman. Nah ini, nah sekarang kita ke tempat parkiran ya teman-teman. Ini parkirannya ya sudah lumayan kosong. Ini parkirannya sudah lumayan kosong ya teman-teman Oh ya teman-teman, saya tadi pergi kemari ya pakai kendaraan roda 2 ya teman-teman Nah ini saya sudah berangkat tulang ya teman-teman Nanti sampai di rumah kita kembali lagi Nah ini saya sudah pulang ke rumah lagi ya teman-teman. Karena ini hari lebaran, hari Idul hari Idul Fitri tahun 1444 Hijriah ya teman-teman. <tuh> dia hari ini atas nama saya saya minta mohon maaf lahir dan batin ya kepada teman-teman meskipun kita tidak saling ketemu tidak saling berjumpa tetapi teman-teman yang sudah melihat video saya mungkin terlalu banyak kekurangan dari saya ya teman-teman itu karena keterbatasan saya jadi saya maaf lahir dan batin ya teman-teman di hari yang fitrah ini teman-teman semua sudah saya maafkan kok ya teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya boleh ya di kolom komentar oh ya teman-teman ini masih ada lanjutan di hari besoknya lagi ya teman-teman ini hari pertama lebaran dan sebentar lagi saya akan pergi berkunjung ke rumah saudara-saudara ya yang di daerah sekitar tempat saya tinggal ya teman-teman oke nah ini setelah saya buka kacamata saya ya teman-teman oh ya teman-teman jangan lupa beri ide ataupun saran masukan ya teman-teman agar saya lebih konsisten upload video untuk teman-teman untuk keseruan ataupun untuk berbagi segala ilmu ya teman-teman yang saya miliki jangan lupa di subscribe di like dan juga diaktifkan tombol loncengnya dan satu lagi jangan lupa kalian komen di kolom komentar ya teman-teman sekian dulu untuk Sesi, sholat id idul fitri 14 1444 44 hijriah mohon maaf lahir dan batin kita lanjut lagi nanti ya teman-teman di saat saya pergi berkunjung ke rumah saudara-saudara ya teman-teman ikuti terus dan jangan di skip-skip ya teman-teman ini nggak boleh di skip nanti teman-temannya slow bagaimana Aceh Timur ya teman-teman ini Aceh Timur saya berada di Aceh Timur ya sekarang ya teman-teman oke okay. so yang baru pertama kali mampir jangan lupa subscribe, like, komen dan jangan lupa ya diaktifkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, sampai jumpa di berkunjung nanti. Oke, okay. nah ini saya sudah selesai ya, berkemas-kemas pakai baju yang rapi, pakai kerudung, ataupun jilbab ya, teman-teman. Ini saya akan pergi berkunjung ya, teman-teman. Ke tempat saudara saya, ya teman-teman. Ini pertama sekali sebelum saya pergi ke tempat berkunjung ke tempat rumah saudara. Ini saya mau pergi ke kuburan pertama, ya teman-teman. Nanti kita akan pergi ke kuburan yang kedua, ya teman-teman. Tapi setelah pergi ke kuburan yang pertama, oke. Okay? Di sini saya pergi bersama orang tua saya Oke ya teman-teman Sampai di tempat ziarah nanti ya teman-teman Sebelum saya berangkat Jangan lupa memakai masker ya teman-teman Karena di sana banyak debu-debu ya teman-teman Karena di perjalanan Nah ini saya sudah memakai masker oke okay? berjumpa lagi di ziarah nanti nah ini saya sudah sampai di kuburan ya ini kuburan keluarga ya teman-teman ini kuburan pertama kuburan yang jenazahnya ataupun ini saudara, ini saudara dari sebelah ayah ya, teman-teman. Ayo kita lihat. Oh ya, teman-teman yang suara yang suara apa? nah beliau adalah keluarga dari ayah saya ya teman-teman nah ini ayah saya teman-teman ini juga nah ini saya kurang tahu ini baru ini banyak-banyak lagi se Nah ini ya kita yasinan dulu kita diakan kepada orang yang Nah ini saya berkunjung di rumah yang dekat dengan kuburan ya tidak jauh dari kuburan ini adalah saudara-saudara saya juga yang dari ayah saya ya teman-teman ini saudara maya jadi sini ya teman-teman ini kami sedang ketawa-ketawi ya teman-teman nah saya ya, sedang menanyakan bocil-bocil berapa hari mereka oh, bolong puasanya ya teman-teman. Hari ini hari yang suci ya. mau kemana lagi hari ini? Tanya ada tinggal nggak ini puasanya? enggak. Full. Yakin. Oh alhamdulillah ya. ukuran yang kedua ini saya sudah sampai di ukuran yang kedua oke okay. keluarga juga ya ini kuburan keluarga dari orang tua perempuan ya teman-teman oke kita masuk assalamualaikum ya ahli kubur kita ucapkan salam ya teman-teman jangan lupa ini kuburannya ya kita pergi kembali pulang setelah kita berziarah ya teman-teman nah seperti inilah keadaan jalan yang kami lewati ya perempuan ya ini saya sebutnya itu Miwa ya nah, ini di terasnya ayo kita masuk Ayo kita masuk ya teman-teman ini saya sudah berada di pemandangan rumah Nek ya rumah Nenek saya Nekci ini depannya Ya. ayo kita masuk sesi lebaran keduanya ya ini ada bocil-bocil yang datang ke rumah ya hai abang hai abang ganteng bukalah jelupnya abang kenapa abangnya malu-malu ini entah ngapain abangnya ada hp nih Bang main apa bang main apa sih bang coba tengok oh abang ini keren kali nonton tiktok guys ada gelangnya ada gelangnya juga ini guys ini dia duduk di ayunan ya ayunan kurang bahagia di masa kecil ini ya teman-teman oh ya teman-teman di dalam masih ada lagi nih ini bocil-bocil aja yang di luar ya teman-teman ayo ikuti saya terus nah ini ada bocil juga namanya Nadira itu sepatunya ada lampu-lampunya coba jalan coba jalan coba jalan nggak mau jalan dulu ini bocilnya lagi makan kue ya ayun dia ini minta pergi ke tempat ayun-ayunan ini ya teman-teman nah di lebaran yang kedua ini ada banyak keluarga yang dari ayah dan juga keluarga yang dari mama juga ya teman-teman ini Kebetulan datangnya barengan ya teman-teman Setelah mereka bertemu beberapa jam ya teman-teman Ini udah siang menjulang sore ya teman-teman Ini mereka lagi siap-siap untuk pulang ke rumahnya masing-masing ya teman-teman teman itu yang dada dada itu dia adalah seorang adik sepupunya saya ya teman-teman teman ini sudah hari ketiga ya teman-teman jangan lupa ikuti saya video saya terus ya teman-teman tentunya di channel saya jangan di skip-skip ya teman-teman Oke kali ini hari ini lebaran ketiga saya akan pergi ke tempat rekan-rekan kerja saya tunggu di sana ya sampai nanti nah ini saya sudah sampai di kecamatan Nur Salam ya teman-teman. Oke -teman. ini pas di depan masjid Bagok ya teman-teman. sehingga di sini sebentar dikarenakan saya harus menunggu rekan-rekan kerja yang lainnya ya teman-teman. ditempuh terus video-video saya sampai selesai ya teman-teman. nah ini saya sudah sampai ya di rumah salah satu rumah rekan kerja saya oke ikuti terus kita masuk ke dalam ini ada anak anak Ngetrend boba, merah, merah, hai, merah, makan apa tuh? Ini ada yang udah habis nasibnya. nih. ada merah-merah, merah ya ya ya ya. Nah, ini saya dan rekan-rekan kerja yang lain sedang meminta izin pamit. Ya teman-teman Salah satu rekan kerja saya ya, teman-teman. Nah, saya selesai bepergian, berkunjung, bersilaturahmi ke rumah rekan kerja saya, kepala sekolah kami. Setelah saya pulang dari berkunjung ke rumah kepala sekolah saya, ah. maka berakhirlah video kita ini.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 Sampai